Yesus Kristus berkata, Akulah pintu ke domba-domba itu. Yohanes 10 ayat 1-10 sampai Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka Maka kata Yesus sekali lagi Aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan